dia mengatakan bahwasannya inilah New York daripada Kuala Lumpur ataupun Malaysia guys Saya penasaran sekali di manakah ini langsung saja kita play videonya Let's go Wow Wow, wow rame banget ya Ini Bukit Bintang ya guys Asli ah, rame banget, guys! Wow, keren banget ya! Mantap sih! Wow, ramai pejalan kaki ya, guys! Di sini ya, keren banget! Ini baru pertama kali aku lihat Serame ini ya Biasanya kalau kita react itu enggak, enggak rame kayak gini Biasa aja Wow. Dan kalau kita lihat banyak juga pelancong ya Dari tadi guys ya Bukan hanya orang tempatan Banyak juga istilahnya dari luar Kalau kita lihat ya Oke okay. Nah ini orang luar juga ini Wow Ya Allah sampai jam kayak gini ya Ya Allah Asli kalau Oke okay, kita lihat seperti ini Pengalaman saya ketika di Hong Kong ya teman-teman sekalian Ini pusat seperti ini, ini memang pusat perbelanjaan dan juga istilahnya banyak orang-orang seperti ini hampir sama sih Hongkong dengan istilahnya orang bule aja ngatain gitu kan Orang bule aja ngomong bahwasannya ini adalah New Yorknya New Yorks ya Kalau kita tahu ya teman-teman sekalian kalau New York itu gimana Ya pastilah istilahnya barang-barang branded sama kayak di sini Armani, Dior dan lain sebagainya, guys. Wow, keren banget ya. Orang bule mengatakan seperti New York, tapi pengalaman saya ketika di Hong Kong sana sama kayak gini dan ramai banget juga di pusat perbelanjaannya, guys. Wow. Good. Ya Allah seronok banget lah, guys, kalau kita jalan-jalan malam-malam di sini ya. Memang saya dengar daripada kawan-kawan sekalian Malam itu lebih ramai Daripada pagi ataupun siang Ataupun sore hari ya Tuh ini bule lagi tuh Oke Keren sih Wah buat shisha juga guys Enak banget Ada nasi mandi kalau nggak salah tadi Eh nasi biryani ya Wow, keren uh rame banget ya guys ya nih bule bule Pak Arab juga ada Wow Oke ada Basker juga di sini ya Tuh guys, bule-bulenya banyak banget nih Bapak-bapak, eh bule-bulenya ini Ibu-ibu juga Memang banyak istilahnya Bule-bule yang tinggal di Malaysia guys Oke okay. Nah ini bule lagi Rame banget guys Ini juga bule ini Oh kan bener Nah depan juga Banyak mat salehnya ya Keren banget Jadi pelancong-pelancong itu datang ke Malaysia untuk uh, cuti Ya untuk juga Ada yang juga bekerja macam tuh Ada yang kuliah juga Oke okay. oh sedak nih Jago kerebus halo street food ya kak sini ya allah rame banget guys asli Oh ini kelapa ya oke okay. oh sayap ayam asli guys suasananya itu oh ada basker juga Oke, okay. bagus banget asli. Ini kalau nggak salah saya di Hong Kong pernah juga kayak gini guys. Ada tempat makan tuh deretan tapi disitu babi semua asli. Jadi di sana saya nggak bisa makan apa-apa, guys. Cuman lihat orang makan dan baunya itu khas banget, babi banget, guys. Apalagi kalau di Hong Kong itu waktu itu kan diajak kakak saya, guys. Bukan istilahnya kita yang kesana langsung, bukan. Karena diajak kakak, ya udahlah kita berangkat seperti itu. Dan transitnya itu di Singapura, macam tuh, guys. Keren sih asli. Wow. Makanya banyak istilahnya orang-orang eh, pelancongan itu menyarankan ke Malaysia karena terdekat daripada Indonesia juga. Dan kalau kita lihat serame ini ternyata ya pelancongan-pelancongan bule-bule masale. Wow. Sama aktivitas malam kalau di New York ya kalau kita lihat teman-teman sekalian di YouTube ya, itu juga sama ramenya guys. Wow Seronok seronoklah kat sini ni Kita boleh makan apa-apa pun Okay Allah Ini mat Saleh juga Ya Allah rame banget ya Mat Salehnya itu banyak banget ya Tuh Mat Saleh juga Depan lagi nih Arab nih Arab Tuh Arab ke Mat Saleh Ah Mat Saleh lagi Mat Arab lagi ya eh. Allah ramai guys Betul lah kalau Pak Bule ini ya kan ah, Ini yang punya video kan Bule kayaknya guys Jadi dia mengatakan bahwasannya inilah New York daripada Kuala Lumpur. Ramai, guys, orang jalan kaki di sini mencapai kehebatan. Wih, rame juga yang nonton tuh, wow! Oke, okay, jalan uh, tidak begitu ramai. Ini namanya padat merayap kalau di Indonesia, kalau jalannya seperti itu, guys. Ya Allah sampai pusing saya Lihatnya asli, saking ramenya manusia di sini. Wow. Gak nyangka ya serame itu loh, guys, di Bukit Bintang ya. Ada acara apa ini ya? Kenapa tiba-tiba ramai kayak gini ya, guys? Apa setiap hari gitu? Apa setiap hari akan ramai seperti ini atau macam mana ya? Oke, okay, ada fan macam tuh juga ya, yang jualan. Wow. Keren. mantap jiwa asli rame ya Masya Allah orang Thailand kayaknya tuh ya ngomongnya kayak mau nyanyang tentu eh unik lo ada juga ya di sana guys ya saya baru tahu lo baru lihat loh Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi New Yorknya Kuala Lumpur ataupun New Yorknya di Malaysia yaitu Bukit Bintang guys dan ya ini pemilik channelnya Mr. Misu guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya di sini deskripsinya bahasa Inggris semua nggak bisa saya bacanya. <laughs> Dan di sini mungkin menjelaskan bahwasannya Kuala Lumpur di peringkat ke-70 di dunia dan nomor 2 di South Asia for Economist Intelligence Unit Global Livability Ranking and nomor 9 di aspek nomor 2 its Southeast Asia for KPMGS Ah saya enggak ngerti ini guys. Kuala Lumpur was named as World Book Capital 2020 by UNESCO dan di sini mungkin data-datanya ya coba teman-teman lihat ya. Nah, di sini data-datanya. Nah yang saya baca di sini bahwasanya Kuala Lumpur itu rankingnya 70 in the world ya kan dan juga nomor 2 di Southeast Asia ya kan. Nah, di sini guys, banyak lagi nih kalau kita baca ya. Ini, kalau yang ngerti bahasa Inggris, keren banget. Oke, okay, mungkin itu saja video kali ini, guys. Dan saya agak terkejut, ya, guys, bahwasannya di sana itu wow, keren banget dan ramai banget orang pejalan kaki. Ya, tidak semestinya dulu saya pernah react itu dan tidak seramai ini, guys. Kali ini itu memang bener-bener ramai Entah ada apa gerangan, apakah pelancongan semakin pesat ke Malaysia, apakah gerangan saya juga nggak tahu. Ya, coba teman-teman sekalian yang istilahnya tahu di bukit. Bintang ini ada apa? Ada acara apa? Kenapa bisa ramai seperti ini? Atau hari-hari ramai seperti ini langsung aja komen di bawah, guys. Coba kita akan melihat juga komentar-komentar daripada netizen-netizen. Oke, ini dari Fahad Abdul Karim. Emang bagus banget bang di sana, sangat modern dan bersih. Saya pernah ke sana belum covid meledak. Oh, datang lagi cuti-cuti Malaysia, orang Indonesia, guys. Oke, salut sama Malaysia. Bener banget, mirip New York. Ditambah lagi LED yang banyak di gedung-gedung, mantap ya. Masih banyak kekurangannya. Semoga Malaysia dan Indonesia bertambah makmur. Banyak juga istilahnya orang-orang Indonesia yang komen di sini, guys. Dan mereka ngatain bahwasannya, oh aku salut sama Malaysia karena bersih dan memang mirip banget dengan New York seperti itu, guys. Dan ada juga emang bagus di sana, bang. Saya pernah ke sana, bersih, modern, dan lain sebagainya. Itulah komentar-komentar daripada orang Indonesia. Kan di sini banyak orang-orang bule juga, guys, yang komen. Tapi saya nggak ngerti bahasanya ya. <laughs> Oke, okay, the road is very clean and tidy. Nah, dia ngatain bahwasannya. Uh, very, very clean guys untuk uh, jalannya seperti itu. Best without crowded of most motorcycles and air pollution, oke. Okay. Jadi, nggak banyak motor juga, guys. udah air pollution juga gitu, udara gitu kan, seperti itu, guys. Saya nggak ngerti juga ya, ini orang-orang bule pada suka seperti itu. Mungkin orang bule itu nggak suka kalau banyak celahnya polusi ya, polusi di udara seperti itu ya, sama lah. Kalau kita istilahnya jalan-jalan, terus ada polusi udara, kita bakalan batuk-batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Makanya, kurangi polusi udara ya, teman-teman sekalian. Ya, oke, biasakan untuk berjalan kaki. Daripada naik motor, <laughs> oke okay guys, oke okay, di sini ada juga guys, Firman Gani. Aku juga minggu kemarin ke Kuala Lumpur nengok saudara lagi sakit di Malaysia sama keluarga aku, tapi... Uh, cuma 4 hari di Malaysia Karena Senin aku sekolah Dan sempat sama keluarga Aku ke Bukit Bintang Dan ramai sekali orang-orang Gedungnya saling berdekatan Mirip di luar negeri Bagus banget City Malaysia Ditambah lampunya berwarna Dan malam tuh pun Kami cari makanan malam Sama orang tua saya Wow keren banget ya Firman Gani udah pernah kesana Dan Ya Allah banyak banget guys Komennya I love Malaysia Very beautiful Malaysia Beautiful Bukit Bukit bintang ya kan Mantap Malaysia Great video dan banyak lagi, guys. Very nice video, dan ya, itu semuanya banyak juga dari Indonesia yang istilahnya komen di video ini, guys, buat orang-orang yang sudah pernah ke Malaysia. Yang tentunya, ya, tentunya, ya, di sini banyak komen juga. Bahwasannya dia pernah ke Bukit Bintang, dia pernah ke Kuala Lumpur, dia pernah menyaksikan istilahnya Malaysia itu macam mana seperti itu, guys. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya, pemilik untuk diri wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye